Pagiku cerahku Matahari bersinar Kugendong tas merahku Di pundak Selamat pagi semua Menantikan dirimu di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang, guru tercinta Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal